Oke, Sampai lupa, Pak Adiksi, Kalau bahwasanya hari ini kita akan belajar dari ya Saking asiknya bermain musik, tentunya. Oke, okay. baik uh, Kali ini Pak Adiksi, ya akan memberikan sebuah pembelajaran dari kepada kalian semua. Yuk, uh, simak terus ya. Sebelumnya persiapkan dulu uh, peralatan tulis kalian, peralatan belajar kalian di rumah, yaitu yang pertama buku tulis dan uh, buku pendamping atau modul yaitu buku pen pe pe pe bukunya. Oke, selamat menyaksikan dan belajar via daring berdasar bersama Pak Isi. Nah, anak-anak pembelajaran daring kali ini yaitu kalian akan mempelajari tentang kewajiban dan hakku yaitu tema 4 untuk muatan pembelajaran yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, pembelajaran yang pertama. Kalian di sini akan mempelajari yaitu tentang kalimat saran ya coba diperhatikan di sini kalimat saran apa sih kalimat saran itu kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat ya yang berisi pendapat untuk ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Betul. Jadi kalimat masaran itu merupakan kalimat ya yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran, kalimat saran itu ditujukan kepada orang lain ya. Misalnya, kalian memberikan saran kepada teman kalian, ya, tapi dengan ya, bahasa yang santun. Anak -anak. Jadi, kalau memberikan saran itu, bahasanya harus santun, harus baik, ya. Kenapa harus baik? Ya, karena kita memberikan saran gitu. Jadi, kalau kita memberikan saran dengan bahasa yang kasar maka orang tersebut atau teman kita itu merasa uh, ee gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya kalau memberikan saran. Baik. Contoh di sini baik tadi akan buka ya. Contohnya seperti ini. <tuh> nah, di sini bisa dilihat kan anak-anak? Iya. -anak? Kalimat saran biasanya menggunakan kata "seharusnya", ya, menggunakan kata "seharusnya". Mohon <tuh> maaf, <tuh> agak sedikit batu. kata "seharusnya" dan "hendaknya", atau sebaiknya. Ini ada salah satu teman kita, ya, yang pertama ini namanya Deddy kemudian yang kedua ini adalah namanya Fitri ya baik di sini uh, Dedi itu memberikan saran kepada Fitri yaitu kalimatnya seperti ini Fitri aku menyarankan sebaiknya kamu membuat tugas bagian ini saja nah Kemudian kalau uh, si Dedi ini sudah memberikan kalimat saran dengan menggunakan bahasa yang santun, pasti Fitri menjawabnya dengan santun pula Ini seperti ini. Baik, terima kasih Dedi untuk sarannya loh. Seperti ini kan kalimat saran yang diberikan Dedi kepada Fitri. Nah kali ini uh, kalian. Uh, Tadi akan berikan salah satu contoh gambar misalnya. Jadi kalian memberikan saran kepada sebuah atau mengomentari, berikan pendapat kepada sebuah gambar ya. Bagaimana seharusnya gambar ini? Saran yang kalian akan uh, berikan ya. Kalian berikan kepada gambar ini ya. Sebentar. Gambarnya seperti ini. gambarnya <tuh> oke ini gambar yang pertama ya anak-anak nah, bisa dilihat ya di sini bisa dilihat ya anak-anak gambar seperti ini. Di sini ada sebuah gambar ya. Ada sebuah gambar. Ups maaf. disulangi uh, lagi. Di sini ada sebuah gambar. Nah, kira-kira kalimat saran yang kalian berikan. Untuk gambar ini itu bagaimana ya ini tugas pertama kalian Baik anak-anak Kemudian selanjutnya ini gambar pertama ya Kemudian gambar yang kedua adalah ini Nah Kira-kira, dengan kondisi gambar yang seperti ini, kalimat saran yang kalian berikan itu, ya, bagaimana? Gitu, ya. Ini gambar yang kedua, kemudian gambar yang ketiga. Nah, agak kecil sih nah ini gambar yang ketiga ya kalimat saran apa yang akan kalian buat nantinya untuk gambar ini ya, kemudian gambar yang terakhir yang ini nih nih gambar yang terakhir jadi kalian nanti membuat gambar eh, Maaf, bukan membuat gambar Tapi memberikan kalimat saran Kepada gambar-gambar yang sudah Pak Diksi berikan Dan tugasnya yaitu Kalian tulis di dalam buku tulis Jangan lupa Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1 Ya, anak, -anak. Baik, nah itu untuk tugas kalian yang pertama ya dalam muatan bahasa Indonesia ya beri kembali ya di sini kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya kalimat saran itu ditunjukkan kepada orang lain atau ya seperti gambar yang sudah Pak Diksi berikan itu dengan bahasa yang santun, ya. Jadi, itu untuk tugas bahasa Indonesia. Nah, baiklah, demikian uh, tugas yang dapat Pak Diksi berikan selanjutnya, yaitu muatan uh, pembelajaran matematika. Nah, baiklah, anak-anakku sekalian. Um, kita lanjutkan kepada pembelajaran yang kedua yaitu muatan matematika ya muatan matematika yang berjudul menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui coba diperhatikan <tuh> mohon maaf agak batuk sedikit ya <tuh> menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui Jadi penjumlahan yang hasilnya diketahui jumlahnya diketahui jika diketahui sebuah bilangan kita dapat menentukan dua bilangan lain yang jumlahnya sama dengan bilangan tersebut caranya sebagai berikut untuk mendapat bilangan pertama ya Bilangan pertama tentukan sebuah bilangan yang lebih kecil Lebih kecil itu tandanya seperti ini Lebih kecil tandanya yang seperti ini ya Dari bilangan yang diketahui Untuk mendapat bilangan kedua Kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama Nah, coba kita lihat contohnya Perhatikan contoh berikut A ditambah B Itu sama dengan A ditambah B sama dengan 370 ya, enggak. Yang kalian cari yaitu nilai A dan nilai B Tentukan nilai A dan B Penyelesaiannya Tentukan bilangan a, ya, yang ini, di mana a itu lebih kecil daripada 370. Misalnya a sama dengan 200, sehingga, ya, sehingga bilangan b dapat ditentukan dengan cara berikut. A ditambah B sama dengan 370 A, kita sudah kita ketahui bahasanya kita ambil A itu lebih kecil daripada 370 Kita ambil angka atau nilainya 200 sehingga A diketahui 200 Tinggal B nya saja, B nya kita turunkan sama dengan 370 Nah, bagaimana cara men mencari nilai B, variabel B? Jadi, B-nya yang diturunkan dulu. B sama dengan 370 dikurangi 200, sehingga hasilnya 170. Jadi, nilai A dan B dapat kita ganti dengan A sama dengan 200 dan B 170. Lebih jelasnya, ayo kita coba untuk mengerjakan sebuah soal ya, tapi soalnya sama ya. Di sini ya. Maaf, Pak sini ubah dulu. Di sini ya, A. Ups, sorry. A ditambah B itu sama dengan 370. Nah, yang kalian cari itu adalah yang maaf, yang a ini dulu ya. A itu lebih kecil ya. Lebih kecil tandanya seperti ini ya. Itu lebih kecil lebih kecil bebas anak-anak ya nanti kalian mau mencari berapa angkanya bebas lebih kecil daripada 370 kalau yang contohnya tadi 200 ya contohnya tadi 200 Pak Diksi akan mencoba di sini Pak Diksi isi dengan <tuh> Pak hanya A coba isi dengan lebih kecil daripada ini ya Berapa? Oke misalnya 270 Nah ini A ya Ini A ya A A lebih kecil kan daripada 370 Pak Dixi ambil De 270 Gitu Kemudian ditambah B sama dengan 370. <tuh> Sampai di sini, Pak. Pada isi ulangi lagi, A itu seharusnya lebih kecil ya lebih kecil daripada bilangan hasilnya yaitu 370. Pak Diksi ambil nilai 270. Ya. Sudah paham? Kemudian ditambah B sama dengan 370. Ini kalian mau cari angka berapapun bebas ya. Ya, bebas yang pasti harus lebih kecil kecil daripada 370 ya lebih kecil daripada 370 sehingga di sini kan kalian harus belum tuntas kan harus mencari nilai p nah bagaimana cara mencari nilai p sehingga p sama dengan yang ini kita masukkan di sini dulu 300 370 ya dikurangi ya kalau dibalik kalau yang B-nya dicari 370-nya turun ke bawah <coughs> ke bawah yang tadinya itu positif atau tambah sekarang menjadi negatif ya sekarang menjadi negatif negatif atau dikurangi 200 270 ya maaf tadi sebut lagi lagi 270 sehingga 370 dikurangi 270 sama dengan berapa ya sama dengan 100 maka B sama dengan 100 ya Baik. Jadi, nih ya, dua ratus tujuh ditambah seratus sama dengan tiga Ini A, ini B, ya. Yang ini A, ini B, ya hasilnya 370 nah sampai di sini ya eh uh, kalaupun ada pertanyaan nanti kalian bisa mengisi di kolom komentar baik untuk tugasnya ya tugas kalian Pak disi kasih soal ya Pak disi kasih soal oke yang pertama Nomor satu, Z ditambah X itu sama dengan 150. Ini nomor satu ya. Ini tugas kalian yang nomor satu. Nomor dua. Yaitu X Ditambah Y Sama dengan 500 Misalnya Nah Ini tadi dulu Ini tugas kalian Untuk mata pelajaran Matematika ya besarkan. Yang ketiga A Ditambah B sama dengan A ditambah B sama dengan tujuh ratus lima puluh, itu yang nomor tiga, yang nomor empat ya M ditambah N itu sama dengan seribu misalnya itu ya yang terakhir yang terakhir yaitu D ditambah maaf, D ditambah C sama dengan <tuh> sama dengan 250 lah ini anak-anak tugas kalian ya Nanti kalian kerjakan di dalam buku tulis ya Pada buku tulis Jangan lupa muatannya matematika Muatannya matematika Ya dikerjakan dengan cara tadi ya Dengan menggunakan uh, hasil ya menggunakan hasilnya itu untuk mencari Z itu lihat hasil ya hasil ini lebih kecil lebih kecil daripada hasil ya itu untuk mencari Z kemudian uh, untuk X nya itu ketika sudah diketahui Z maka hasil dikurangi Z sama dengan X nah seperti itu anak-anak ya Baik, uh, demikian untuk pembelajaran muatan matematika ya, Yaitu Menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui Yang jumlahnya sudah diketahui nah, Untuk itu uh, Selamat mengerjakan Ya tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah karena hari ini uh, Bapak dan Ibu guru sedang melaksanakan PK sehingga kalian belajarnya dari rumah ya sampai jumpa sampai bertemu pada pembelajaran pembelajaran pembelajaran selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayur nara, sampai berjumpa bulan Sayur nara, sampai berjumpa bulan